kembali lagi dengan saya Cien. Halo, saya Irwan ya dari MIDI Studio. Kita sekarang masuk ke sesinya this or that. Yep, jadi, uh, Pak Irwan jawab, "Nih, saya kasih lima pertanyaan. Oke, okay. uh, jawabnya harus jujur ya. Oke, okay. oke. Okay. Yang pertama, lebih suka handling project luar kota atau dalam kota? Luar kota, luar kota. Kenapa ya? Pak? Karena ada jalan-jalannya." <laughs> Saya <laughs> ngeliat yang baru. Saya coba makanan baru. Saya ketemu orang baru. Mm -hmm. Saya dapat udara baru. Oke. Okay, Oke. Okay, okay. okay, kita masuk yang kedua. Sebagai seorang desain interior. Milihnya classic style atau modern style? Modern style. Modern style. Yeah. Oke. Okay. Lanjut lagi. Pertanyaan ketiga. Monokrom. Atau colorful monochrome, monokrom keren ya, monochrome ya. <laughs> Oke, okay, yang selanjutnya kerjain project dari awal atau renovasi. Suruh milih ya, renovasi. Renovasi, kenapa gitu? Hah, Karena lebih berat, loh. Kenapa milih yang berat? Karena kalau ada, menurut saya, dimana ada tantangan, menurut saya di situ ada kesempatan untuk nemuin hal baru, oh. ngebangun baru. Tentu kesempatan untuk on schedule, on target, on uh, gimana on track by design hmm. itu lebih 100% bisa okay. Jadi kalau renovasi, dinamikanya banyak, oh. banyak hal yang perlu dipersiapkan oh, ya. itu, Dan itu, itu membuat saya merasa lebih challenge. seperti stake beneran Oh ya. <laughs> sukanya challenge terus ya Kira-kira ya. gitu <laughs> Oke, okay. yang terakhir, rumah atau apartemen? Rumah Oh lebih suka rumah ya? ya, karena kalau apartemen bukan sorry ya, maksudnya bukan uh, mengecilkan apartemen, cuman kan apartemen itu uh, kalau dalam satu building tentu sudah ada beberapa tipikal mm -hmm. jadi menurut saya rumah ini challenge-nya lebih besar, balik lagi karena challenge dan potensi lebih besar, apakah lahannya jadi miring, di tepi sungai, di jurang nah gitu, jadi saya pilih rumah, oke, okay. kembali lagi challenge ya, challenge. suka challenge ya yeah. Pak Irwan ini suka challenge oke, okay. nah uh, kita harus nutupin sesi kita hari ini uh, sebelum kita nutup sesi kita hari ini mungkin ada pesan atau tips dari Pak Irwan untuk para arsitek uh, yang mungkin yang baru memulai Atau berkecimpung uh, Untuk mengikuti jejaknya BD Studio Wah Kalau dibilang mengikuti jejak BD Studio Kayaknya Belum layak untuk diikutin <laughs> Tapi at least gini Saya Saya uh, Mau membagikan proses kita itu Ternyata Tidak dimulai dari planning yang matang mm -hmm. Tidak dimulai dari sesuatu yang mapan mm -hmm. Artinya di studio ini natural bergerak dari ide, bergerak dari kemauan untuk uh, ya uh, menuangkan ide atau berkontribusi sebagai arsitek sebenarnya, Pak. Kalau dipikir-pikir kapan kita memulai, akan tidak akan ada jawabannya? Kapan siapnya gitu ya. Mungkin ah kalau aku memulai, mungkin aku harus punya dulu nih komputer canggih gitu misalnya. Tapi kalau buat saya sih di mana ada kesempatan trial error, yang penting kita punya bekal itu adalah ide konsistensi, ya, attitude lah, ide konsistensi dan attitude. Menurut saya, siapapun kalau sudah punya itu dan siap mentalnya saya rasa just start, just start it gitu gak usah nunggu aku harus punya kantor tiga lantai kapan pertanyaannya? Nah, jangan saya nanti sampai anaknya berapa belum punya hmm. terus saya gak punya konsultan, hmm. saya gak buat biro hmm. coba nanti dimana ada kendala kita akan menemukan solusi lain kita akan berpikir pastilah ada jalan pasti kita jatuh bangun gini supaya nggak jatuh lagi gimana kira-kira gitu kalau buat saya gitu yang kedua buat yang mungkin di bawah saya kalau yang senior saya saya nggak berani untuk ngasih masukan tapi buat yang uh, di bawah saya maksudnya di bawah uh, tingkat saya adik-adik arsitek di bawah saya usahakan jangan berpikir instan mm -hmm. ya baik itu arkitek, desainer interior, cobalah menghabiskan waktu untuk berproses mm -mm. karena berproses itu sesungguhnya belajar yang uh, paling uh, Paling natural menurut saya Dan sebetulnya kita udah dibantu dengan kemajuan teknologi kan mm -hmm. Karya itu nggak bohong Cobalah hasilkan karya Mulai dari yang kecil Jangan langsung Oke okay, kalau dia punya opportunity Dapat proyek besar mm -hmm. Begitu lulus ya Good Manfaatkan yeah. Jangan sampai proyek gede juga Kagak, kagak jadi karya Gitu mm -hmm. itu dari sana saya rasa itu ikuti prosesnya. Justru toh proses sekarang sama dulu itu beda loh baca. Kita sangat dibantu sama publikasi media sosial. Mm -hmm. Nah pertanyaannya itu bisa jadi negatif atau positif. Mm -hmm. Positifnya, ya kita kalau punya ide orang bisa lihat, Benar. tanpa ada segmen suka atau tidak suka, mm -hmm. karya kita bagus atau tidak dinilai orang, itu mm -hmm. soal belakang. Yeah. At least kita punya media untuk nyalurin, ini loh mm -hmm. pemikiranku. Mm -hmm. Negatifnya, mm -hmm. saking banyaknya pengaruh ini, arsitek-arsitek uh, muda malas untuk eksplorasi, sangat malas gitu. Oh, oh, ya. Maunya nyiplak gitu ya? Atau, oh ini bagus ya, tinggal giniin oh, gitu. Oke, okay. nah, diubah sedikit. Gitu. Ya, gitu. Hmm. Itu uh, negatif efek dari uh, ke, sangat informasi yang sangat cepat ini. Oh. Jadi pinter pintarlah memilah. Mungkin yang ketiga tips saya, sebetulnya sharing tidak akan membuat kita jadi miskin. Ya, ya, ya. Perbanyak, Setuju. perbanyak waktu, perbanyak koneksi arsitek. Jangan merasa paling benar. Setuju. lihat siapa uh, yang support kita misalnya kontraktor, hmm. supplier, hmm. tukang hmm. atau arsitek lain atau bidang studi lain atau mungkin saya nggak tahu ahli ekonomi yang support kita untuk membuat uh, bisnis plan itu semua menurut saya harus diajak bersatu harus solid begitupun antara satu biro arsitek dengan biro arsitek lain saya rasa makin solid makin oke okay. iya. menurut saya sih gitu setuju. saya rasa sih gitu jadi okay. semua stakeholder di dunia desain itu sama-sama maju oke okay. setuju bagus bagus terima kasih okay. uh, nah terima kasih untuk Pak Irwan karena sudah jadi narasumber kita untuk episode pertama di The Elite Talk ya, jadi The Elite Talk ini sebelum, sebelumnya nggak ada, jadi kita lebih membahas produk-produk produk-produknya, jadi The Elite Talk ini kita mengundang narasumber seorang arsitek dan terima kasih kepada Pak Irwan sudah meluangkan waktunya ya Sambah, yang sangat mahal tentunya <tutup>. Oke. Okay. Nah, jangan lupa uh, untuk like, share dan subscribe karena subscribe itu enggak bayar. Oke? Okay? Thank you. Bye bye. <laughs>